semua mahal-mahal guys mahal-mahal musim pandemi mahal-mahal semuanya ya buah-buah juga mahal ya keadaan hari ini hongkong ya guys ya Musim pandemi, guys. Restoran ditutup. Ada yang positif, ya. Yang bekerja ada yang positif, jadi ditutup, ya. Yes. Nah, udah ada tiga hari ditutup ini, saran ini, guys. Ada yang positif. tepi sekarang di luar sepi, pandemi guys. Banyak yang kena ya. Covid Omikron ya. Jadi sepi. Cuma orang-orang nggak -orang berani keluar ya guys ya. karena banyak yang kena ya di tahun ini tambah lebih parah guys ya omikron covid omikron ya yang cepat menular itu guys sepi sekarang di perjalanan juga sepi guys di pasar ya juga sepi semua pada takut ya guys ya karena penyakit omicron itu cepat menular guys gak sama yang covid-19 guys nah sepi sekarang guys ya apalagi ada yang banyak yang kena harus jaga jarak ya jaga kebersihan nah semua taman nggak boleh duduk dekat harus jaga jarak kalau duduk dekat ya bisa kena denda enggak pakai masker juga kena tidak ya guys semua taman ditutup anak-anak kecil nggak boleh bermain ya sementara ditutup semua guys nah sepi kan sepi semua ditutup nah itu sepi guys hujan hujan apalagi hujan sepi Jalanan mau belanja ke pasarnya, guys. Ya, nah, ini mulai malam hujan, guys. Lagian musim dingin, musim dingin, dingin banget, guys. Nah, sepi banget, ya. mana-mana itu sepi itu orang antri vaksin ya. Diharuskan vaksin, kioke di guys. Kalau nggak vaksin nggak boleh masuk di restoran, di mana-mana nggak boleh masuk. Diharuskan vaksin semua ya. Nah, sekarang antri nih. sayur-sayur juga mahal guys ya semuanya mahal-mahal karena musim pandemi ya guys semua mahal nah. di musim pandemi semua mahal-mahal guys gak boleh ditawar ya nah. Guys ya. kebanyakan tuh orang-orang hongkong itu belanja banyak terus masak-masak sendiri guys sekarang di hongkong mulai jam 6 kan nggak boleh makan harus dibawa pulang dimakan di rumah ya nah ini guys nah, itu semua taman-tamannya ditutup guys nah, ketat sekarang guys harus berhati-hati sendiri ya jaga jarak sama pakai masker hati-hati nah itu tamannya ditutup semua halo guys jangan lupa di subscribe saya juga punya channel ya Mami Intervi Channel terima kasih Nah. Promo, promo, Promo, Promo Jangan lupa subscribe ya Iya Mami Inderti Channel wow. Lagi belanja guys ya Sekarang sayur-sayur semua mahal-mahal guys Mahal-mahal Musim pandemi mahal-mahal semuanya ya. Buah-buah juga mahal ya. Nah. Biasanya sayur itu harganya satu kilo dua sekarang 18 guys ya. Arka sayur-sayur melunjak ya guys ya mahal-mahal musim -mahal. Yeah. pandemi guys guys ya. Sopi, semuanya. Dingin banget guys ya. Dingin dingin dingin. vaksin ya antri vaksin. Ah, terong dua, terongnya besar besar ya, terongnya bagus bagus, delapan dolar satu raminya besar-besar